I back to my YouTube channel and then di mana kamu bisa melihat pembahasan soal-soal TOEFL dan hari ini kita akan membahas soal-soal TOEFL structure, 40 soal TOEFL structure lengkap dengan pembahasan dan jawabannya. Dan saya ditemani dengan mahasiswa-mahasiswa yang cantik dan ganteng ini dari UM Cirebon. And basically we are going to discuss the progress test that they had last week and just enjoy. Untuk kamu semua yang menonton rekaman dari pembahasan soal ini, kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu 40 soal TOEFL structure yang bisa kamu lihat di description dari rekaman video ini. Without further ado, let's start. Oke, okay, udah siap ya guys ya. Oke, okay, ya kita mulai dari nomor satu. Oh, sih udah senyum-senyum gitu aja sih. <laughs> Oke, okay, kita langsung ke soal nomor 1. Seperti biasa, kalau kita mengerjakan soal dari sentence completion seperti ini, kita lihat dulu yang kosongnya apa, lihat belakang dan lihat depannya, seperti itu ya. Jadi, cara ya cara yang biasa kita lakukan adalah melihat bagian kosongnya, lalu di belakang dan di depannya ada apa, seperti itu. Di belakang dari bagian kosong ini ada noun yaitu man. Ya. Jadi kita perlu relatif pronoun sebenarnya untuk soal ini. Okay. Jadi relatif pronoun yang digunakan untuk menjelaskan men. Seperti itu relatif pronoun yang digunakan untuk menjelaskan men. Jadi relatif pronoun kan di sini hanya ada B dan D ya. Jadi kita coret dulu of sama about. Nah karena ini men ini adalah orang, relatif pronoun yang cocok yang mana? Ada yang tahu? Nada mungkin? Untuk orang itu relatif pronounnya. banyak maksudnya Pak? Ya, jawabannya? Yang B Yang B, betul About whom Karena whom itu Seperti who Dia menjelaskan orang kan Man di disini adalah seseorang Seperti itu Jadi jawabannya untuk nomor satu ini Bravo ya Oke, okay, great Lanjut ke soal nomor dua ke soal nomor 2 ini. Oke, okay, kita lihat soalnya seperti biasa. Yang kosongnya itu apa sih? Terus lihat belakang sama depannya. Oke. Okay. Nah, di sini yang kosong ada di kosong di sini terus di belakangnya itu ada itu ada verb. Ya ada verb. Nah, ada verb lalu subjek dari verb ini yang mana? Subjek dari verb ini adalah Indiana University. Oke, okay? Nah, jadi kan udah ketemu nih subject verb-nya. Kalau udah ketemu subject verb-nya, berarti kalimatnya sudah utuh, kan? Sebenarnya, kalimatnya udah utuh. Nah, kemungkinan besar kalau sudah menemukan subject verb, karena kalimat udah utuh, berarti kita perlu temukan bentuk kata lainnya, apakah itu objek atau komplement, dan lain sebagainya, kan? Nah, untuk soal ini. Yang hilang itu kan eh, di depannya ada kata tahunnya, di depannya ada kata "tahun". "Tahun" ini kan berarti kata benda, ya? "Noun" tahun itu kan eh, kotak, ya? "Kotak" oke. Okay. Itu "noun" dan "noun" itu bisa jadi eh, bentuknya bisa atau fungsinya bisa jadi beberapa. Tapi kalau kita lihat tahun itu... Dia keterangan waktu atau keterangan tempat? Ada yang tahu? Anissa, mungkin itu keterangan waktu atau keterangan tempat? Keterangan tempat? Keterangan tempat, betul. Dan kalau keterangan tempat itu perlu apa sih penandanya? Mungkin ada yang tahu? Untuk location itu kira-kira perlu apa? Kan kalau kita nih mau bilang, e, saya belajar di sekolah, di sekolahnya itu harus ada apa nih sih? Misalnya, "I in ya betul ada in" Mabila, ya, jadi ada prepositions oke okay? karena ada kata "located" dan kemungkinan besar ini adalah keterangan waktu. Misalnya, "ema" eh, keterangan tepat. Nah, jadi kita pilih jawaban yang ada "in" nya, aku coret dulu yang tidak ada "in". Okay. Eh, jadi antara in a small midwestern town atau in small midwestern town, midwestern town, yang paling tepat yang mana ini kira-kira in a small midwestern town atau in small midwestern town, what do you think? Yang B. Yang B. Oke. Okay. Kenapa yang B? Tahu? Karena ada apanya? Karena ada e-nya uh, pak. Oh, karena ada. E. Jadi setiap kali ada kata benda itu, kita harus menunjukkan jumlahnya ya. Dan tahun di sini kemungkinan besar jumlahnya hanya satu. Dan kalau satu, dia perlu artikel. E. So number two is B. Bravo. Oke, okay, great job. Let's go to the next number. Number three. Nomor tiga. Oke, okay, nomor tiga. Bla bla bla. Eugene was regarded as the foremost American dramatist. Yang kosongnya apa? Lihat depannya ada apa? Ya. Yeah. Kita perlu lihat dulu, ini kalimatnya udah lengkap atau belum. Jadi, apakah sudah ada subjek verbnya? Nggak sih, gitu kan? Nah, Eugene O'Neill ini subjeknya "was regarded" ini verbnya seperti itu. As the, as the, as the foremost American dentist, yang eh, berarti ini hanya satu subjek, satu verb. Nah, yang kosong ini kemungkinan apa gitu kan? Nah, his life. Is life, waktu itu kita pernah belajar soal uh, time expressions ya, time expressions. Jadi kan life di sini kehidupan dia itu menunjukkan waktu ya, menunjukkan waktu sepanjang hidupnya. Ini di pembahasan kita tentang time expressions. Jadi kalau untuk time expression, sama seperti place of expressions yang ada di soal, soal sebelumnya, dia perlu preposition. His life di sini perlu preposition. Yeah. Nah, menurut kalian preposition yang paling tepat untuk his life di sini apa kira-kira? During. Yes, during. During his life. During his life, ya. Yeah. Jadi ini adalah uh, time expressions atau modifying phrase, ya. Yeah. Dan kalau modifying phrase itu perlu preposisi. Dan preposisi yang tepat untuk menjelaskan his life. Karena his life itu kan periode waktunya dari titik A sampai titik Z mungkin, mungkin ya. Dan dari A ke Z itu kan preposisi yang tepat yang digunakan adalah during, during his life. Oke, okay, great. Let's go to the next number, number 4. Oke, okay, number four. Uh, let's see. Okay, some. Let's see Number four. Number 4, Social Security Act of 1935 was written to ensure workers against unemployment. Yeah, number four. Uh, yang kosongnya apa? Depannya ada apa? Di depannya ada Social Security Act. Kita tandai dulu ini kemungkinan bisa berfungsi jadi apapun ya, tergantung. Setelahnya ada apa? Ada was written. Was written ini verb. Nah, berarti kan kita perlu cari subject verb ini yang mana? Jadi kemungkinan si Social Security Act ini adalah subjeknya, Karena kita udah nemu verbnya di sini. Okay, ini one clause. Sentences with one clause atau one clause sentence ya, yang waktu itu kita bahas. Kedepannya, kalau ada preposisi, pokoknya coret aja. Karena dia nggak akan jadi subjek dia nggak akan jadi verb. Jadi ini adalah one clause sentence. Ya. <laughs> nah, Social Security Act ini, ini kan kata benda ya, atau noun phrase. Kalau ini hanya one clause, kalau ini one clause, berarti nggak akan mungkin ada conjunction ya, atau nggak akan mungkin ada preposition karena hanya one clause. Conjunction itu kan muncul kalau dia jadi complex sentence. Jadi kita coret dulu yang conjunctions dan prepositions. Jadi udah langsung ketemu jawabannya A. The social security. Jadi si noun ini, si kata benda ini itu, atau noun phrase ini hanya perlu artikel the saja untuk menjelaskan uh, act ya, social security act itu kan suatu nama ya dan suatu nama itu biasanya memakai def, uh, definite article de. Right. Let's go to number five. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya ya semuanya ya. Terutama terutama Anissa kalau mau nanya, Anissa. Who is looking sharp today? Alright, uh, let's go to number 5. Oh okay. uh, right, waktu itu kita pernah bahas tentang question word. Question wordnya masih ingat gak, yang tentang pembahasan inversion atau inverted? Inverted Structure ya. Jadi untuk nomor lima ini uh, Biasanya kan kalau kita nanya itu um, Kalau kita buat pertanyaan Itu kan biasanya how Pertanyaan ya How verb subjek kan kalau nanya Kalau pertanyaan ya, jadi misalnya How Do You Bla bla bla, kan kayak gitu ya ini bentuk pertanyaan. Namun waktu itu waktu kita belajar tentang inverted structure atau inversion, kalau bentuk pertanyaannya jadi pernyataan, jadi pernyataan, <tuh> si strukturnya itu balik lagi uh, jadi standar subject verb. Oke, okay. jadi how, ya, yeah. <tuh> verb dulu. Ya yeah, standar subject verb ya yeah? subject verb gitu kan? tapi dilihatnya dari sini chemists are not sure okay. memang di sininya harus jadi how subject verb ya yeah? namun biasanya suka ada adverb kan nah di sini sebenarnya antara A dan C. Cuman si adverb precisely itu posisinya harusnya di sini. Word ordernya, karena dia menjelaskan are not sure ya Jadi jawaban nomor 5 ini adalah C. Dan coba kita lihat nih polanya, how, kan? How itu question word, ya? Question word. Cold fusion, subject. Can occur, verb. Ya kan? Jadi, kalau bentuk, kalau kata tanya yang biasa dipakai untuk pertanyaan diubah menjadi pernyataan, maka strukturnya kembali ke struktur subject-verb. Kalau dia bentuknya pertanyaan, maka verb-subject. Gitu kan, sebenarnya maksud dari inverted structure itu seperti itu. Nah, di sini bentuk kalimatnya pernyataan. Jadi question word dulu, subject-verb. Precisely ini memang dibuat untuk membingungkan kita karena sebenarnya si adverb precisely ini tuh untuk menjelaskan verb sebelumnya. I'm not sure ini tadi. Ya, jadi ini adalah kompleks sentence awalnya itu dari subjek verb yang pertamanya ini. Chemists are not sure. Terus ini clause yang pertama, clause yang keduanya how how cold vision can occur. Jadi seperti ini. Oke, okay, great. Oke, okay, lanjut ya. Nomor 6. Kalau ada pertanyaan langsung aja unmute. Yeah. Yourself and just ask me the questions. Oke. Okay. Sambil kita lihat Vili yang lagi sibuk di sekolahnya seperti ini. Tapi masih semangat belajar. Oke. Okay. Mudah-mudahan Vili nanti jadi kepala sekolah ya, Vili. Oke, okay, great. Let's go to the next number, number six. Uh, ada yang masih ingat nggak kalau muncul just atau only di depan, itu itu tentang apa sih materinya? Tentang apa? Masih negative expression gak? bukan? Gimana? Negative expression bukan sih, Pak? Memang kita pembahasannya sama, barengan sama negative expression sih sebenarnya ada. Tapi waktu kita bahas negative expression itu tuh yang negatif verb subjek kayak gitu ya. Ini tuh tentang, waktu itu kita ngebahas tentang apa sih? Yang kebalik-kebalik gini -kebalik tuh. Tentang inverted structure ya. Atau inver, inverse, inversion inverted structure. Inverted structure tuh yang dibulak-balik. Cuman memang mungkin ada ingatnya. Kita bahas Inverted Subject itu pas bagian yang negatifnya Ya kayak ah, Rarely ya itu ya Rarely di depannya, nah baru Tapi konsepnya sama sih uh, Jadi in, intinya soal ini tentang Inversion Jadi kalau Inversion itu Salah satu cirinya dia ada Just di depan Atau Only di depan Atau Rarely di depan Terus nanti jadi kebalik tuh, Jadi kebalik si susunan Subject verbnya. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya itu delta. Kenapa? Karena nah saya hapus dulu aja. Karena ini bentuknya di inverted gitu. Dan inverted itu kan cirinya um, ini place ya, place expression. Kenapa place? Karena Massachusetts cause ini adalah keterangan tepat. Jadi strukturnya itu place, verb, subject. Gitu. Jadi si place-nya itu Massachusetts cause, is-nya itu verb-nya, to be itu sama aja kan, verb-verb juga. Martha's vineyard, noun atau kata benda yang menjadi subjek dari kalimat ini. Ini inverted structure, namanya cirinya itu. Pokoknya, kalau ada just di depan, ada only di depan, ada rarely di depan, maka pilihlah jawaban yang strukturnya seperti ini: verb subjeknya jadi diinversi atau kebalik. dibalik. Kalau nggak sih, kalimat awalnya itu, kalimat yang belum dibaliknya itu kayak gimana? Menurut kalian, kalimat yang enggak dibaliknya itu gimana sih di sini? Ya, oke. Mulutnya bergerak. <laughs> ya sih, gimana sih? Martha Fineyard is just ya. uh, the most, master... oh, bener nggak sih? Ya betul. Jadi Martha Fineyard is just of the most calls Gitu. Alamat awalnya itu seperti itu. Jadi Martha Fineyard is just of the massachusetts course a popular sama resort area nah tapi karena ada just, penggunaan just bisa dibalik tuh jadi si place-nya, place, place expression-nya ditaruh di depan ini pembahasan kita tentang inverted structure -nya. oke lanjut oke sambil di melihat dulu right Let's go nomor 7. Nomor 7, right. Ada yang mau coba jawab nomor 7 jawabannya apa? Oke, okay, ini kosong ya. Lihat depan dan belakangnya apa? Oke. Okay. Belakangnya franchising subject offers verb. many advantages to small business owner bla bla problematic. Atau kalau kita lihat pilihan jawabannya ini tentang multiple clause atau complex sentence. Multiple clause itu seperti biasa SV JSV. Jadi kalau udah muncul satu subjek satu verb akan akan kemungkinan muncul conjunction ke atau connector ini dan subjek kedua dan verb 2 juga. Ya, jadi yang kosong ini kemungkinan adalah CSV. Ya. Berarti <klihat> kita coret dulu yang bukan CSV. It is itu hanya subjek verb aja, bukan CSV. Despite its it ya, bukan CSV. Coret lagi. Antara dua ini nih, however it is atau even though it is. How uh, what do you think? Uh, where, uh, where is the answer yang A bukan mbak however however okay. uh, however itu termasuk conjunction nggak? bukan itu adverb pak. Ya, itu adverb. memang kita suka ngira however itu kayak conjunction ya karena kayak ngehubungin gitu padahal enggak however, however itu adverb ya tapi nggak apa-apa sih, berarti kan kita ngeh nih sekarang kalau however itu bukan conjunctions, gitu, itu adverb dan biasanya dia muncul, munculnya itu setelah titik kan kalau however tuh titik, however, terus koma ya kan uniknya, however itu gitu sebagai adverb, jadi dia munculnya titik dulu, however aduh tulisan saya ini jelek <laughs> koma Terus ada subjek, tapi dia bukan berfungsi sebagai conjunction, jadi kita coret. Jadi jawabannya berapa? Oke, okay, great. Number 8. Number 8. Number 8. Oke, okay, hold on. Not responding. Ya. Yeah. Alright, number 8. mod 8 kita lihat dulu although oh si although jadi apa nih? jangan jadi apa? jadi subjek. Uh, hate. hate jadi apa? jadi oke okay. ini CSP Oke. Kalau udah muncul koma, akan muncul apa? Kalau udah muncul CSP? Subjek sama verb lagi pak? Ya betul. Subjek sama verb. Berarti yang bukan subjek verb, yang susunannya bukan subject verb kita coret dulu. Yang mana dulu? Yang kita coret? Yang A sama B. Ya betul. Ini B. Kita... Antara C sama D ya? Ini word ordernya. Susunan katanya berarti perlu kita tahu mana yang betul Susunan katanya Untuk nomor 8 ini Apakah they do so can Atau they can do so Yang enak aja yang mana coba They do so can atau they can do so Yang di Yes betul they can do so Anissa Karena enak <laughs> Ya karena subjek Can itu kan models ya, sebenarnya kan verbnya tuh segini nih, can do, ya can do. Jadi habis models itu ya harus ada verb satu ya, susunannya kan gitu. <tuh> right. Oke okay, great, let's go to number uh, nine, right. yang ngasih nomor 9, American author John Updike bla bla bla, spend his boyhood in Shillington, Pennsylvania untuk nomor 9 ini ada yang tahu kalau kita nih, kalau kita misalnya nemu kalimat yang diupdate dua koma kayak gini tuh ini ciri cirinya apa nih, yang diapit koma koma dua kayak gini ada yang masih ingat tentang ini yang apa ap apositif kita kita bicara tentang apositif ya apositif itu hanya kumpulan kata saja dia bukan subjek dia bukan verb Tandanya biasanya diapit dua koma terus dia menjelaskan subjek kalimat atau menjelaskan noun -nya. jadi fungsinya itu hanya menjelaskan saja si John update itu siapa sih gitu kan jadi kan walaupun ini panjang, walaupun si pilihan jawabannya panjang, tapi kalau kita udah tahu cirinya itu adalah 2 koma seperti ini dan kita sudah tahu ini adalah tentang positif. Ya udah pilih aja yang enggak ada verb gitu atau enggak enggak nggak ada verb, nggak ada conjunctions ya, enggak ada pokoknya dia hanya kumpulan kata, biasanya hanya kumpulan kata saja. Di sini yang enggak yang pilihan jawaban ini yang enggak ada verb, enggak ada conjunction itu yang mana? yang C ya betul jadi a positif gitu aja pilih aja yang nggak ada verb nggak ada conjunction yang akan ada verb nih was berarti coret was yang b ada whom coret whom ya. yang d justru ini ada subjek ya coret jadi d d itu dia hanya the only child of a high school mathematics teacher ini hanya phrase saja kumpulan kata saja oke okay, seperti itu Baik, lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, kita lihat dulu. Kalau kalian udah langsung lihat pilihan jawabannya hanya terdiri dari beberapa conjunction, konektor atau preposition, berarti ya, ini soalnya, untuk menentukan apakah kalimatnya perlu menggunakan conjunctions atau connector. intinya sih seperti itu ya nah cara kita tahu ini conjunction atau konek uh, apa conjunction atau bukan konektor ya apakah kita perlu menggunakan conjunction atau prepositions ya atau mungkin bentuk kata lainnya ya lihat dulu yang kosongnya apa di depannya ada apa dan di belakangnya ada apa di depannya ada it involves. Ada yang tahu it involves ini berarti jadi apa nih fungsinya? It dan involves itu? It apa? involves apa? Subject verb. Ya, subject verb. Kalau udah nemu subject verb, kemungkinan di sini akan ada apa nih? Di belakang subjeknya. Conjunction? Ya, kemungkinan akan ada conjunction. Jadi kita coret dulu yang bukan conjunction yang mana aja di sini. yang D ya oke okay. ini bukan conjunctions okay. ini bukan ya antara how dan as tapi kalau how itu kan untuk question word ya dan ini bukan question word ini bukan question uh, words uh, bukan clause yang menggunakan question word jadi untuk nomor 10 ini jawabannya C S S itu conjunctions itnya subject lalu uh, the interaction of real human beings-nya itu ya yeah, so, jadi conjunction subject verb ya, seperti itu right let's go to number 11 okay uh, walk through me ya kalau kita lihat pilihan jawabannya seperti ini Berarti ini adalah soal yang mungkin menanyakan tentang conjunction, karena ada who, and, ya, ada who, and, atau tentang pronoun, ada they sama those. Kalau pronoun, berarti pembahasannya tentang apakah itu subjek Kalau conjunction, apakah yang kosong ini, ya, conjunction ya. sih. <laughs> berarti kita harus cari dulu, lihat yang kosong dulu, lalu depannya ada apa, belakangnya ada apa. Nah, di depannya ada work. Work itu apa? Eh uh, conjunction subject verb. Ada yang tahu? Verb. Verb ya. Oke, okay. ada verb nih. Oke. Okay. Nah, pertanyaannya apakah ini CSV atau ini SP aja? Jadi apakah conjunction subject verb atau apakah uh, subject verb Ya, yeah. uh, Kalau di kalimat ini Ada yang nemu conjunction nggak? Kalimat ini ada muncul Conjunction nggak kira-kira Yang when itu Maksudnya conjunction Pak? Betul, yeah, jadi ini adalah Conjunction, linguisnya apa? Subject Verbnya yang mana? Encounter Berarti kita udah nemu CSV ya. dan nemu CSP berarti yang kosong ini kemungkinan hanya subject verb aja. Nah, kalau hanya subject verb aja, berarti pilihan jawaban yang conjunction dicoret. Yang U, yang N. Antara they sama those. They work atau those work? Ada yang mau coba jawab? They work. Ya, yeah. they work great okay according to recent investigation and selfish motives such as true empathy blah blah blah and commitment to a principle sometimes surpass self-interest and in influencing human behavior right so this is number 12 okay. Uh, seperti biasa lihat yang kosongnya apa belakangnya ada apa depannya ada apa ya uh, kalian masih ingat gak cirinya kalau ada koma koma terus ada seperti n atau or ya atau kenaikan ini materi tentang apa ada yang masih ingat yang koma koma terus ada n itu tentang parallel structure. Okay? tentang parallel structure. Jadi parallel structure itu cirinya ada koma, koma terus ada conjunction setelahnya. Nah, kalau paralel, namanya juga paralel ya, bentuknya harus sama. Jadi kalau kata-kata tersebut beberapa atau mayoritas kata tersebut adalah noun, maka yang kosongnya pun harus noun. Kalau Beberapa kata yang ada di koma-koma dan setelah kejam itu adalah adjective, maka yang di kosongnya pun itu harus adjective. Ya. Nah, such as true empathy, empathy, and commitment. Nah, bentuk katanya apa nih? Empathy dan commitment itu apa? apakah adjektif apakah noun atau apa empathy komitmen adjektif sih, pak uh, sebenarnya ya itu noun sebenarnya ini parallel strukturnya untuk noun A noun structure paralel nah jadi kita langsung aja cari yang uh, bentuknya noun di awalnya itu langsung noun di sini yang noun itu yaitu solidarity. Yeah. Such as true empathy, solidarity, and commitment. So the answer is Charlie. Okay. Kalau adjektifnya, kalau nggak salah, empathy. itu em yeah. I might be wrong, but I need to check later on. Tapi kalau ini adalah bentuknya kata benda bendaya. Right. Let's go to number 13. Masih bangun semua, masih bangun. Vivi, oh, masih, masih standby, saya bisa lihat dari wajahnya, Anissa masih oke, okay? masih-masih ya, nada, OSI, dilihat. alright, let's go, to the next number, uh, number 13, um, kalau lihat pilihan jawabannya seperti ini, where wild that from mungkin soalnya tentang conjunction karena where while that itu conjunction atau tentang preposition karena from itu preposition sih. Ya. Gitu aja sih. Sebenarnya kalau kita e, coba jawab soal TOEFL structure salah satunya adalah lihat pilihan jawabannya dulu. Gitu. Apakah jadi kita bisa langsung tentukan ini tuh soal tentang apa gitu Pertanyaannya apakah kalau mayor di sini ada tiga conjunction, ada satu preposition. Jadi pertanyaannya apakah yang setelah kosong ini conjunction apa setelah yang kosong ini adalah clause atau phrase? Kenapa? Karena kalau jawabannya conjunction, berarti kan harus subject verb ya si kalimat apa si klausa setelah yang kosong itu. Ya, karena kan where, while dan that itu kan conjunction. Jadi kalau salah satu jawabannya adalah A, B, C, maka setelahnya itu harus ada subject verb. Tapi kalau jawabannya preposisi atau preposition, maka setelahnya itu bukan subject verb, tapi hanya phrase. Phrase itu hanya kumpulan kata saja. Nah, menurut kalian, setelah yang kosong ini, kalau kita cari di sini ya, ini ada subject verb nggak? Atau ini hanya phrase kumpulan kata aja? You... Kumpulan kata kumpulan kata Oh yes ini hanya kumpulan kata aja Jadi cara cepatnya sih gitu lihat dulu pilihan jawabannya terus pilihan jawabannya itu tentang apa lalu eh, lihat yang di dekat kosongnya itu apa Apakah subject verb atau kumpulan kata saja Baik. Jadi sini hanya kumpulan kata saja ya ternyata dan Kau kumpulan kata ya udah jawabannya dia tentang preposition, jawabannya di delta, begitu. Let's go to number 14. Number 14. Nah, Nada, kalau ini yang tadi Nada bilang, yang waktu kita bahas nomor apa, nomor enam. Tadi kan Nada bilang sesuatu tentang negatif. Nah ini nomor 14 itu tentang negatif karena ada di depannya ada apa Nada di sini? Not. Not ya, yeah, not. Not only. Kan itu negatif ya langsung aja kalau misalnya udah, men, aduh, udah muncul negative expression di depan maka ini soalnya tentang inverted structure jadi tentang uh, negative expression awalnya terus muncul verb terus muncul subjek seperti itu urutannya ya jadi kalau untuk nomor 14 ini yang kira-kira strukturnya negatif verb lalu subjek itu kira-kira yang mana Ah. Yes, ah ya. Yeah. Not only are today scientists able to, ya. Yeah. Not only-nya negatif. R-nya first. Today scientists itu subjek gitu. Di kalau inversion do, pokoknya polanya seperti itu. Dan inversion itu kan dibagi jadi beberapa, ada yang negative expression, ada yang time expression, ada yang place expression, seperti nomor 6, uh, and many more ya. Yeah. Jadi itu pembahasan kita tentang inverted structure. Lanjut soal nomor 15, kita lihat dulu semuanya. Masih ada di sini ya. Yeah. Sudah ada Dian juga yang habis vaksin? Alright, great. So, mudah-mudahan semuanya udah vaksin semua ya vaksin kayak orang Sunda sudah vaksin semua dan stay safe and stay healthy oke okay? scale to number 15 number fifteen in the seventeenth century Oke, ini yang kosongnya apa dulu? Lihat depan, lihat belakang. Ya. Kita lihat coba belakang dulu. Di belakang ada subject verb nggak sih? Apakah di belakang ada subject verb? Nggak ada. Yakin? Kayaknya kehalang sama itu ya. Kehalang ini-ini, ke garis merahnya. Oh, hold on. Sebentar saya hapus dulu. Ada subjek verb di belakang. Ini harusnya koma nih. Subjek verbnya ada sih. Nih, North America. Subjek West, verb. Kalau udah muncul subject verb, kemungkinan setelah kalau ada koma nih subject verb terus koma terus dilihat di pilihan jawabannya seperti biasa ternyata pilihan jawabannya ada subject verb, ada ini ada apa present participle yang pakai ing ya lalu ada subject verb lagi jadi kemungkinan ini soalnya tentang multiple clause kita udah nemu satu subject dan satu verb. Tugas kita sekarang nemu conjunction, subject, verb, dan variasinya. Sayangnya, di sini nggak ada conjunction-nya. Kita nemu nggak ada conjunction di pilihan jawabannya. Jadi kalau nggak ada conjunction di pilihan jawabannya, itu salah satu ciri bahwa soal ini adalah tentang reduce clause. Nah, reduce clause itu dalam materi yang waktu kita bahas sih paling susah ya. Karena, ya itu dia, <tuh> karena beberapa katanya dihilangkan ciri ini itu conjunction uh, apa uh, conjunction kalau reduce clause itu biasanya cirinya conjunction yang berperan ganda sebagai subjek. Nah, conjunction atau yang berperan ganda dengan sebagai subjek itu salah satunya atau nya adalah penggunaan which dan that. Which sama that, ini agak susah mana tulisannya tidak ada. <laughs> Jadi ini tuh awalnya dari which atau that yang berperan ganda sebagai conjunction dan subject. Dan dalam bentuk reduce clause itu which thatnya dihilangkan, ya, whichnya dihilangkan. Lalu kalau verb-nya verb satu, ya, verbnya verb satu misalnya promises, promises, maka dia berubah jadi ing. Jadi awalnya kalimat itu adalah that promises, reaches, But yielding its bounty. Cuman si conjunctionnya dihilangkan, ya. Lalu verb satunya yang tadinya promises berubah menjadi ini Ini waktu kita uh, membahas uh, materi tentang reduce clause. Cirinya sih gitu aja. Kalau di pilihan jawabannya gak ada conjunction, sedangkan kita lagi nyari conjunction subject verb, kemungkinan materi ini tentang reduce clause. Jadi diingat-ingat aja ciri-ciri itu -ciri seperti apa. Salah satu ciri diskursus itu adalah dia memakai ing dan bentuk ing itu awalnya adalah bentuk verb satu kata kerjanya yang berubah menjadi ing. Lalu awalnya itu which dan that. Awalnya ada which dan that dan which dan that-nya hilang. Seperti itu ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Kita ke ini ya. Nggak tahu ya, tapi banyak yang bilang kalau bagian ini itu yang paling sulit, yang written expression tuh. Ya semuanya pada nganggu -nganggu. ya sulit kenapa sulit ya? Salah satunya karena pas kita lagi merdian soal ini nih, kita tuh terlalu fokusnya sama kata-kata yang digaris garis bawahinya. Jadi terlalu terpaku ke yang di bawahi gitu. Padahal tetap aja, kita harus baca kalimatnya secara utuh gitu. Nah si garis itu, yang garis-garis yang ada ABCD-nya itu justru itu suka ngecoh kita gitu jadi karena nggak kelihatan struktur yang benarnya itu kayak gimana, kan? Nah untuk nomor ya, nomor 16 ini, right? Kita coba lihat uh, dari A dulu. For make its nest. The yellow headed blackbird waves, bla bla bla. Kalau saya sudah agak nggak enak nih ngelihat yang A. Kenapa? Karena kalau ada kata kerja di awal, biasanya dia ing, Kalau nggak, dia to, jangan ya bisa making atau to make gitu di debu, bukan memakai prepositions. Jadi saya sih udah nandain yang ada dulu. Nah, kalau pas kita ngediantof soal TOEFL mata kita tuh bacanya cepat banget ya dan memang nanti akan baca kalimat ini dengan cepat. It's nest, nice, lihat depan belakangnya it's itu possessive pronoun betul untuk nest. Nice. The yellow-headed blackbird uh waits. <laughs> waits. Yeah, ya, waits mungkin betul karena dia pakai s ini verb singular untuk subjek yang singular invest in it kalau ada pronoun, harus harus lihat ke belakang ya dan invest in it itu nah, maksud small cap invest in itu ya ini mengacu ke small cap singular betul berarti dugaan saya betul jawabannya a okay. harusnya itu to make bentuknya to make harusnya. Right. Masih right, kita lanjut ke soal nomor 17. Ada yang mau coba nomor 17 dijawabnya apa? Yang C bukan? Betul, Isa yang C. Kalau nemu N, ya berarti kan yang depan sama belakangnya bentuk katanya harus sama. Yang belakang itu colors. ya. Jadi itu noun ya. Itu kata, eh, ya kata benda. Colors itu noun. Berarti geometric shape-nya juga, shape-nya harus kata benda juga. Jadi bukan pakai D, tapi pakai S. Karena kalau kata benda itu kan kalau pakai S bentuknya jadi plural ya. Jadi itu shapes harusnya, shapes. baru dia setara ya, uh, noun yang plural, color, ini noun juga yang plural, karena dia pakai S juga. Gitu. Sedangkan shape pakai D, ini adjective. Right. nomor 18. nomor 18 belas, oke, okay. kira-kira apa, delapan belas? Yang B, harusnya millions. Yes, betul millions. Harusnya pakai okay, S ya, ini saya millions. the codfish lays millions of eggs each year, only a small percentage of which actually hatch. Okay. Kalau millionnya pakai kata benda di belakangnya, dollar misalnya, dan baru millionnya nggak pakai s, million dollars, dan biasanya akan ada angka kan, two million dollars, gitu kan. Dollarnya yang jadi plural, millionnya tetap nggak pakai s, seperti itu. Tapi kalau million hundred berdiri sendiri dia harus pakai harus ditentukan jumlahnya kalau proler pakai S uh, right number 19. number 19 yang B 19 yang B oke okay, good. Nineteen yang B hmm. Harusnya Harusnya pakai S bukan sih Pak uh, Pakai S tapi pakai S nya itu Pakai S nya itu Di sini Fails Harusnya jadi kata kerja kan Jadi verb It fails Kalau failure kan itu noun ya Jadi failures itu kan noun Kalau ini fails Sebagai verb So, it should have been fails, it fails. Yeah, so, the answer is B. <coughs> Oke, okay, nomor 20. Yang A? Nomor 20, yang A harusnya apa? Preference. <coughs> ya, yeah, net uh, preference ya, yeah? De... waduh ini vokset blender, lemot, preference harusnya alpha, right? How about twenty one? What do you think of twenty satu-satu apa nih kira-kira ya uh, delta ya kenapa delta karena kalau udah nemu yang di garis bawah ini, yaitu pronoun apalagi pakai his lihat dulu ke belakangnya beneran his enggak Gitu kan, Mary Rowless itu beneran is-nya. Mary itu kan cewek ya, harusnya narrative skills seperti itu. Oke, okay, great, uh, number 23. What do you think? Oke, 23 ini equative masih ingat tentang comparisons ya. Yeah sih oh Sudah. Yang sih Yang sih hampir-hampir. Yeah. Right. Eh, kita? <laughs> 22, yeah. <laughs> yeah, ini banyak banyak screen. 22 ya. Yeah. Oh, 22 itu ya ya betul betul si harusnya ini ada tahu <laughs> harusnya ya. kalau udah nemu yang di tengah-tengah ini -tengah di update sama to be terus ini ada verb ya verb dia biasanya yang di tengah-tengah ini tuh adverb kan adverbnya itu yang pakai ly strategically mm. Okay. lanjut ke nomor 23. Oh, number 23. What do you think of number 23? 23. Yang, B. Yang B harusnya as, uh, as R. SR ya. Fase mineral so by the body as are those occurring naturally in Ya yeah, jadi setelah equative so itu kan setelahnya harus s ya. Jadi bukan. Ya, jadi ini jawabannya. B harusnya ini S, kan? Kalau ekwatif itu, ya, waktu kita belajar tentang comparison. Uh. Ini bentuknya ekwatif. Kalau di sekolah mungkin belajarnya positif degree ya. Selain SS, ekwatif itu SO dan S. Gitu. Dan ini bukan debt yang harusnya S, karena di sini ada SO. Number ya. Number 24. Hola nice. guys. Work from home, we need to take care of many things. Okay. How about no, number 24. Yang C Pak. betul harusnya on eh, ini, on the other hand Kenapa kita bisa tahu ini on the other hand bukan on the on the contrary? Lihat sebelumnya. Di sini ada on the one hand. Jadi kalau udah ada on the one hand, pasti akan ada on the other hand. Gitu. Right, so that's why the answer is C, Charlie. Right, so uh, let's go to the next question. Number 25. 25, what do you say? What's the answer? A, hey. hey, okay, great. Kalau ini providing in, terus vitamin K kan ini pasti subject ya. Kemungkinan providing ini tuh kan reduce clause tadi ya. Jadi CSP conjunction subject verb ya yang reduce yang conjunction atau uh, to-nya dihilangkan. Conjunction dan kata kerjanya berubah jadi ini. Tapi kalau ini clause, berarti verb yang verb untuk subjek ini mana? gitu kan dilihat ke belakang necessary impetus for the of at least two proteins involved in blood coating. itu nggak uh, ada nggak ada verbnya si subjek ini ya jadi sebenarnya ini tuh bukan providing tapi provides jadi sub, itu subjek verbnya di sana sebenarnya Untuk nomor dua ya, at least two protein, ya, yeah, okay. at least two protein which are involved itu tuh harusnya which arenya hilang. Akhirnya, you know, involved involved nya aja yang uh, tersisa di sana. Hai, okay. nomor 26, udah up nomor 26, guys. Yang B bukan yang B. B. B. Oke, okay. harusnya apa? B nggak pakai tuh? Oh ya, yeah. betul-betul karena ini ada modal ya. Udah pasti nggak akan bisa ada tuh karena harus selalu verb satu. Verb satunya ini adalah B ya. Right. Oke, okay. 27, what do you think of number 27? Yang B. Ya, yeah, Nanda. Yang B, Pak. B. Kenapa? Kenapa B. Karena dia itu kan kehitungnya plural nggak sih, Pak? Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Jadi yeah. ini harusnya kan yeah. untuk plural ya. Soalnya kan harusnya yang plural. Jadi bukan is, tapi Karena subjeknya fine cabinets and furniture. Fine cabinets sama furniture itu kan plural. Jadi harusnya fine cabinets for which fine cabinets and furniture are made right okay let's go to the next number number 28 what's the answer what do you think hey hey okay harusnya Harusnya, recommendation. Lihat aja kalau ada N depan belakangnya harusnya, research ini adjective noun bird atau harusnya, penelitian harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, harusnya, jadi, research and recommendation recommendations and recommendations. Okay. Ini nggak tahu Foxitreadernya long mode atau laptop saya ini long mode. Nggak responsif. Apakah itu kode untuk membeli laptop baru? We will see. All right, let's go to number 24. Eh, 24. 29. Uh, waktu 29 yang B 29 yang B yes. harusnya fit long fit long ya karena kalau untuk ukuran <laughs> pokoknya kita nggak pakai uh, karena kan di sini sudah ada long ya dia harusnya fit So the answer is this one is A, this one is B, and this one is B as well. Oke, okay. bisa sampai lupa ya nggak dicoret, oke, okay. nggak disilang. 100 feet long. Ya kayaknya cara cepatnya gitu aja kalau udah ukurannya long, kebelakangnya bukan foot tapi harusnya feet seperti itu. 100 feet long. what do you think of number 30. Kalau ini kalau ada conjunction yang di garis bawah ini or ya. Lihat belakangnya. Neither. Pasangannya nider apa? Ini pasangannya ini Nor. Nor ya, jadi bukan neither or tapi neither. Nor, okay. kalau or itu sama either, jadi harusnya either or okay. kalau neither tuh nor, right? Let's go to number thirty Yes? Yang, yang... All right. 31, yeah. 31 is... yang delta, yes yang di yang all right. yeah. yang delta, ya yang delta, yang delta, yang delta, yang Ya, delta karena bukan non tapi no Kenapa? Karena masih ada noun setelahnya. Jadi kalau masih ada noun, justice, nggak akan bisa pakai non. Kalau ada, <laughs> jadi kalau ada noun ya noun, justice kan noun. Kita nggak bisa pakai nan, tapi pakainya no Kalau nan di belakangnya nggak akan ada kata-kata apa lagi contohnya there is none there is none jadi di belakang dan setelahnya nggak akan ada kata-kata apa lagi tapi kalau no setelahnya akan ada uh, baik itu kata benda dan yang lainnya oke okay. number Uh, 32, 32, right? What do you think? Nomor 32? Ya, 32. Yang? Ya sih. Jawabannya sih Pak. Ya, yeah. oke. Okay. Cara lihatnya mungkin dari, dari kalau ngerjain soal written expression seperti ini dari kiri ke kanan bacanya architect Louis Sullivan commended subject verb betul, the respect of his, hisnya pronoun untuk cowok, betul, for his work of the design design ini pakai ed, ada the designed, harusnya kalau ada ed seperti ini, ini jadi adjektif dan seharusnya setelahnya akan ada kata benda, tapi ini langsung preposisi, jadi nggak bisa pakai ed, harus jadi kata benda, designed minum Oke. Okay. Let's go to number 33. Yang di yang di delta. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jawabannya D. Harusnya apa? for for tanpa it lagi ya. Ya. Yeah. Ini jadi double. Jadi double double pronoun. coret, Yang lainnya betul ini time during the 1850s kan berarti ada jangka waktu periode ya, 1850-an itu berarti 50 59 jadi time expressionnya pakai during. Was of interest betul. Uh, who karena Uh, SouthEnders mengacunya Betul Yang salah ini For it Karena it nya double ya right. Let's go to Number 34 34 What do you think? Yang similar Ya yeah, itu harusnya Apa yeah, okay. oh ya Same, same ya harusnya, ya betul, bukan similar tapi the same ya. Nah, right. karena kalau similar itu pasti similar. Cukus di sini akan ada beberapa kata lagi. Ya kalau ini, kalau ini karena berakhir di paling ujung, itu same. Nomor 35, what do you think? Nomor 35. Yang B. Bravo? Bravo, atau Bravo ya? Yang B, bukan sih, Pak? Iya, Bravo. Iya, Bravo. Karena, kenapa? Karena ini kan tentang preposition ya, Ya udah, lihat depannya. What What services? Yeah, wood surface itu uh, lapisan atau permukaan kayu ya. Jadi preposisinya bukan at Kalau untuk uh, permukaan uh, selain itu kata applied itu pasangannya to, gitu applied to. Jadi berpasangannya dengan to. Right. So the answer is brother. number 36 Yang B, Pak. Yang B harusnya. Harusnya enggak pakai for. Ya, betul. The high temperatures created by fire are necessary to ya, necessary to. Ya, agak labil nih mau pakai necessary for atau mau pakai necessary to ya, karena ini verb 1. Berarti necessary to enggak boleh pakai for. So, the answer is bravo. All right number thirty seven itu 37, Bukan Pak. Ya. Yeah? Yang Ya, yeah, yang A. Harusnya. Ohnya satu. Uh, enggak juga sih, sebenarnya kan kita sering <laughs> bilang kayak gini, apa-apa Dian eh, itu Dian bukan? <laughs> iya Pak ya Misalnya seperti ini Too smart Sama so smart Mana yang, mak yang konotasinya positif, mana yang konotasinya negatif menurut kalian? yang positif yang mana? yang so, yang so, so smart, so smart ya. Kamu sangat pintar. You are so smart. Tapi kalau uh, we cannot hire him, he's too smart. Ya, yeah. itu maknanya konotasinya negatif. Kita nggak bisa pekerjakan dia. Dia terlalu pintar. Mungkin kita harus memberikan gaji yang sangat besar. Terlalu pintar, too smart. Nah di sini konteks dari kalimat ini uh, positif, karena strong will that he was able to organize. Jadi, konotasinya positif. Jadi, bukan too brilliant, tapi so brilliant. Gitu. Okay. <coughs> Nomor 38. Yang Pak oke oke okay. okay. harusnya booknya enggak ada uh, yes salah satunya memang tentang wood dan woodnya itu sebenarnya posisinya kurang tepat Kenapa seperti biasa lihat belakang lihat depannya Lihat belakangnya ada How How, kalau how terus verb terus subject itu jadi kalimat tanya, jadi questions ini kan how verb subject ya. Kalimat tanya, kalau kalimat tanya berarti harus ada tanda tanya dong di sini kan gitu. Tapi kan di sini nggak ada tanda tanya, berarti ini tuh adalah pernyataan. Kalau pernyataan itu seperti yang tadi sudah kita bahas ya, tentang inverted structure how. Subjek, verb kalau pernyataan jadi harusnya si ha, si strukturnya itu atau urutannya itu how well her work wouldnya di sini how well her work would be gitu. Jadi memang betul tentang would tapi posisi would yang yang tidak tepat. Ini materi tentang inverted structure ya. Ciri-cirinya inverted structure, macam-macam, tapi kalau di sini tentang question word, tentang kata tanya, kalau itu kan kata tanya. Dan dalam soal return expression, kata tanya itu pasti pernyataan. Karena dalam return expression itu nggak akan ada kalimat tanya. Semuanya pernyataan. gitu ya. Right, let's go to number 39 cuarto ko mama, Uh, wait for a while, yeah. guys. I have something to do with my son. <laughs> you know, work from home. Okay, let's go to number 39. nine uh, What do you think? What's the answer for number thirty-nine? A. Yang A, pak. Alright, it should have been A. Harusnya? Harusnya tuh tu, doang. yes. To. right kenapa to karena ada from Jadi kalau ada from pasangannya from sama to kalau harus berpasangan ya yeah. kalau from itu bisa berdiri sendiri to juga bisa berdiri sendiri tapi biasanya kalau ada dua hal yang dibandingkan dan di belakangnya ada from jawabannya itu pasti to. from to and the last number guys what do you think for number 40 B Much attention, yes. Harusnya itu kan present perfect, ya. Harusnya have been given, ya. Much attention have been, been given seperti itu. Can you hear my son, Mamanya? So that's, that's the thing with working from home or studying from home ya. Yeah? So we need to take care of everything. <laughs> oh, itu adalah pembahasan 40 soal TOEFL structure lengkap ya dari part uh, dari sentence completion yang bagian pertama lalu uh, apa? written expressions yang bagian kedua ditemani oleh para mahasiswa yang dan mahasiswa yang cantik-cantik ini dan ganteng-ganteng ini dari dari mana? Dari UM Cirebon. Ya, yang sedang ikut short course ya. a part of belaj Merdeka Belajar jadi mereka bergabung di uh, program di UPI <tuh> dan kita sudah membahas 40 soal topos dan untuk kamu semua yang menonton rekaman dari kegiatan pembelajaran ini kamu bisa melihat sekali lagi Google Form di deskripsi dari video ini di mana kamu bisa mengeriakan terlebih dahulu 40 soal topol structure, setelah kamu selesai, kamu bisa menonton pembahasan soalnya di rekaman video pembelajaran ini seperti itu. And I guess that is all from me and from this lovely students. Uh, I'll see you around. Bye-bye.